Ya amanu Kalau sobat-sobat perhatikan dalam ayat tersebut itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kenapa tidak ya solihun atau kenapa tidak ya ayyuhal muslimun? Sobat Abah dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan Kenapa yang dipanggil dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Tentang perintah untuk melakukan puasa di bulan Ramadan itu Hanyalah untuk orang-orang yang beriman Kenapa bukan ya ayyuhal muslimun Pertama kita telah dulu dari sisi maknanya ya Islam itu bisa dua makna, ada keselamatan, ada juga kepasrahan. Kalau secara terminologisnya, Islam itu bisa bermakna ketaatan atau kepasrahan kita dalam menjalankan segala perintah Tuhan, perintah Allah SWT, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, itu Islam. Nah, kalau iman sendiri, itu kata dasarnya sendiri artinya adalah yakin atau percaya. Kalau kamu yakin, kamu percaya, kamu sudah beriman. Tapi apakah cuma sampai di sana? Of course enggak. Sebab kalau secara terminologis iman itu harus mengandung minimal tiga unsur sebagai berikut. Pertama ada tashdikul bil kolbi, yang kedua ada itikaraul bil -lisani. dan yang ketiga ada amalu bil arkani. Tashdikul bil kolbi artinya kita meyakini dengan hati kita. Iqraru bil artinya kita membuktikan dengan ucapan atau dengan lisan kita. Dan amalubil Arkani artinya kita mewujudkannya dalam per, amal perbuatan kita. gitu. Jadi kalau secara terminologis, iman itu punya nilai lebih. Bukan hanya yakin dalam hati, mempercayai dalam hati, tapi harus ada bukti dalam lisan dan juga dalam amal perbuatan kita. Ibadah puasa sendiri itu adalah ibadah yang lain dari yang lain. Dia adalah ibadah yang khusus karena dia bukan ibadah yang konkret. Tidak ada lekak-lekuknya, gerak-geriknya, tidak ada bunyinya, tidak ada rupanya seperti jenis-jenis ibadah yang lain. Syahadat ada ucapannya, solat apalagi ada gerakannya, zakat ada yang dibayarkan, dan naik haji apalagi. Tapi puasa coba. Dia hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga dalam kurun waktu tertentu. Tidak ada bentuknya yang bisa dibuktikan. Dan itu hanya urusannya dua arah. Kita sebagai hambanya dengan Allah Sang Sangholiknya Dengan kompleksitas yang seperti itu dalam ibadah puasa Tidak semua manusia ataupun orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini bisa menjawabnya Hanya dengan iman kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan paripurna Dan hanya orang-orang beriman yang mampu menjawab panggilan Allah tersebut Jadi begitu ya, kenapa panggilan untuk ibadah puasa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini diarahkan, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Salah satu alasannya adalah karena hanya orang beriman yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Orang Islam itu tidak akan sepenuhnya mampu melaksanakan. Karena akan ada unsur-unsur batiniahnya, unsur-unsur ruhaniah atau unsur-unsur kolbiyahnya yang mungkin tidak akan terpenuhi oleh orang-orang yang muslim saja. Jadi dia melaksanakan semua syariat Islam, dia sholat, jakat, puasa, naik haji tapi kadang-kadang tidak disertai dengan hati. Tapi kalau iman, ya, dia otomatis ada dalam tiga-tiganya. Jadi dalam hal ini Abah bisa merumuskan satu hukum, satu teori, bahwa orang beriman itu sudah pasti Islam. Tapi kalau orang Islam, belum tentu beriman. Karena Islam menjalankan syariat, apakah dia sudah melaksanakannya dengan hati? Oke sobat abah sekalian itu tadi pembahasan kita di kesempatan kali ini Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat sobat-sobat sekalian Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata abah yang salah atau kurang berkenan di hati sobat-sobat sekalian ya Silahkan tulis aja kritik, komentar, dan sarannya di kolom komentar bebas Dan kalau kalian belum subscribe channel ini Dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian share seluas-luasnya ke teman-teman terdekat dan terjauh kalian. Oke? Okay? Hatur saya mohon buat segala perhatiannya dan sampai jumpa di video abah berikutnya. Akhir kata, bila hitaufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.